Mengapa terjadi perpisahan ini di kala hatiku melebar sayatnya mengapa kau pergi bisa Namamu, kalau memang tiada jodoh, apa lagi? Naku heboh, aku malu pada teman, pada.